Hai hai hai hingga saat ini para ilmuwan telah menemukan sekitar 8,7 juta spesies tanaman dan hewan sementara spesies di laut sekitar 91% belum ditemukan meskipun ada banyak negara yang memiliki beragam flora dan fauna yang juga terancam punah hal tersebut bisa terjadi karena berbagai faktor loh baik secara lemia atau faktor yang dipengaruhi karena ulah manusia terdapat banyak sekali satwa langka yang tidak jarang juga sering masuk ke pemukiman warga. Salah satu contohnya, seperti seekor harimau yang ditemukan oleh Departemen Kehutanan Utar Pradesh, yang saat ini sedang dalam penyelamatan, seekor harimau yang tersesat dari cagar alam, harimau pilipit, dan masuk ke sebuah desa yang berbatasan dengan hutan. Eh, tapi tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya harimau malang itu ternyata berjenis jantan dan telah pindah dari jangkauan mahof di Pilipit dan masuk ke desa malpur kacuria sekitar satu kilometer dari tepi hutan karena butuh tempat berlindung Harimau itu kemudian memasuki rumah seorang penduduk desa sekitar pukul 7.30 pagi Awalnya pemilik rumah sedang membuat teh di dapur Namun tiba-tiba dia melihat harimau itu Mengetahui ada kucing raksasa yang ganas masuk ke rumah mereka Keluarga itu melarikan diri dari rumah Dan kerumunan besar penduduk desa berkumpul di sekitarnya Setelah berita tentang keberadaan kucing tersebut menyebar Secara efektif menjebak hewan tersebut di dalamnya Ya, beruntungnya sebuah tim dari Departemen Kehutanan Utar Pradesh tiba di lokasi tidak lama kemudian. Polisian setempat kemudian dipanggil untuk mengelola kerumunan warga tersebut agar harimau yang tercepat tidak merasa terancam lalu menyerang warga. Situasi sangat mencekam karena sempat terjadi adu mulut antara warga dan polisi, atas salah satu tim di lokasi. Guys, sementara itu harimau tersebut masih terjebak di dalam rumah. Tim di lokasi kemudian memasang jaring dan memasang kandang jebakan dengan kambing hidup sebagai umpan. Karena harimau tidak masuk kandang, dokter hewan dipanggil dan akhirnya dokter Utkar Sukla dari kebun binatang Lucknow berhasil membius harimau tersebut melalui jendela rumah. Pekerjaan baru setengah selesai, kami masih harus menyelamatkan hewan tersebut. Dan ini terbukti sulit karena penduduk desa sangat gelisah, kata salah satu tim penyelamat. Setelah beberapa jam usaha yang dilakukan, harimau itu kemudian dibawa ke rumah peristirahatan hutan Mustafa Bad, sekitar pukul 8 malam. Hakim Distrik Pilipit, Mr. Masum Alisar Fartibah, dan personil RRT dan Departemen Kehutanan membawa harimau ke lokasi pelestarian jauh ke dalam hutan di kisaran Mahhof